Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga semua selalu sehat walafiat Saya doakan selalu diberi kemudahan rejeki Kelancaran rejeki, kemudahan urusan Dan selalu sukses, sukses, sukses, sukses Oke, kembali lagi kita di channel youtube Saya Ramadan Oke, kali ini saya akan mau sharing atau berbagi bagaimana kita chat di Whatsapp dengan orang lain tanpa orang tersebut menyimpan nomor Whatsapp atau nomor kontak kita sebelumnya. Oke, teman-teman, biasanya kalau di Whatsapp, kalau jika kita tidak menyimpan nomor handphone-nya, dia tidak, dia tidak akan otomatis tersimpan di Whatsapp. Tetapi kalau kita sudah simpan nomor handphone ya Maka otomatis akan tersimpan di whatsapp Jika memiliki aplikasi whatsapp Oke langsung aja Cara ini sangat mudah sekali Oke teman-teman langsung diambil handphonenya Langsung praktek Oke caranya kita klik Eh bukan kita klik ya Ya kita klik whatsapp kita Langsung kita ketik ini ya Perhatikan teman-teman di sini triknya wa titi me ini tanpa spasi ya saya ulangi lagi wa huruf kecil huruf besar tidak ada masalah ya saya menggunakan huruf kecil ya wa titi mi me ya wa saya wa garing garis miring ya positif 62. Nah, ini kode Indonesia nih. warga warga 62. Oke, baru kita ketikkan nomor handphone kita, ya. 8 Kalau nomor handphone saya 8217225960. Oke. Ini dia formatnya. Jadi teman-teman silahkan dicoba. Silahkan diketik di HP-nya, di WhatsApp-nya. WA. Atau titik ME garing, garis miring, uh, plus 62,827, itu nomor handphone saya. Jadi, teman-teman bisa diganti nomor handphonenya, tinggal ujungnya aja ya, positif 62, menggantikan angka nol. Oke, okay, kita enter ya, yeah. teman-teman. Ini tulisannya warna biru, artinya ini adalah link. Jadi, teman-teman silahkan disebarkan link ini kepada orang yang belum kita kenal. Tadi begitu dia klik link ya, maka otomatis akan tersehubung sama kita. Oke, jadi kalau misalnya ada nomor lain, kita tinggal klik, ya akan terhubung ke nomor saya. Itu cara kerjanya, sangat mudah sekali. Ya, kita back lagi, mana tadi tadi. Nah ini saya buat. Jadi teman-teman saya ulangi lagi ya. Jadi teman-teman bisa ketik wa. Ma, ma, wa mi ya, wa mi, whatsapp mi garing garis miring jangan lupa nih teman-teman kode Indonesia warganet Indonesia ya positif 62 nah, bukan positif corona ya positif 62 oke setelah itu kita masukkan nomor handphone kita ya ini dimulai dengan angka 8 ya terserah berapa nomor remponnya yang penting kode awalnya positif 62 pengganti angka 0 Oke okay, teman-teman, setelah selesai link WhatsAppnya kita enter. Oke, okay, kita tinggal kopikan. Jadi ini untuk yang bisnis online, nah, biar nggak sulit nih nah, buat linknya daripada orang hubungi, hubungi 08217225900. Nah, iya kalau calon pelanggannya mau menyimpan, mengetik, nge-save ribet kan ya, lebih baik gini aja hubungi nah, baru kita pastikan tadi ya, begitu iklan atau promosi kita menarik maka calon pelanggan kita akan mengklik linknya, tarang langsung masuk ke whatsapp kita dan kita bisa langsung berkomunikasi ya misalnya adminnya bilang gini ya ada yang bisa dibantu ya, itulah contoh admin dari bisnis online ya jadi ya jadi terjadilah interaksi ya terjadilah komunikasi oke itu aja dulu teman-teman sangat mudah sekali silahkan dicoba mudah-mudahan -mudah, mudah bermanfaat jangan lupa jika ingin dapat pahala akan sebarkanlah kebaikan silahkan dikirim dibagikan link ini link youtube ini kepada teman-teman yang disayangi Maupun semua teman-temannya Agar semua mendapatkan manfaat yang sama Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Oh ya jangan lupa Yang belum klik subscribe Silahkan klik subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh